Assalamualaikum, sahabat kicau dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ekstra puding apakah yang cocok atau yang tepat untuk kacer. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ekstra puding apa yang cocok untuk burung bahan atau yang pas untuk dia sukai. Yang pertama, teman-teman bisa memberikan jangkrik terlebih dahulu dan jangan dicampur-campur dengan ekstra puding lainnya. Langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah perawatan untuk memelihara kacar bahan. Bisa teman-teman memberikan ekstra puding Mulai dari jangkrik Dan jika teman-teman sudah memberikan ekstra puding jangkrik Usahakan jangan teman-teman ubah-ubah dulu ekstra pudingnya sebelum kacer tersebut ada respon Ataupun menunjukkan gelagat lain Contohnya Teman-teman bisa berikan jangkrik selama satu minggu berturut-turut dan lihat hasilnya Jika kacer teman-teman Tak kunjung ada perubahan Dia makin Dia makin giras Ataupun dia don Dan teman-teman bisa ganti Yang kedua yaitu Kroto Dan teman-teman bisa menggantinya Dengan kroto Dengan catatan teman-teman lakukan Pemberian ekstra puding kroto Dengan jangka waktu yang satu minggu Setelah teman-teman berikan Ekstra puding kroto dengan satu minggu Cobalah teman-teman amati apakah burung kacer teman-teman sudah mulai ada perubahan Jika sudah mulai ada perubahan Teman-teman sudah menemukan ekstra puding yang tepat untuk si burung teman-teman Dan ada juga yang burung tidak menyukai kroto. Dia juga malah tidak juga suka jangkrik Teman-teman bisa memberikan dengan ulat Hongkong Saran saya untuk pembelian ulat Hongkong jangan terlalu banyak ya teman-teman Ulat Hongkong sendiri sebenarnya bersifat panas Dan teman-teman bisa memberikan ulat Hongkong secukupnya saja Contohnya bisa teman-teman berikan 3 pagi dan 3 sore Sekian video dari saya, semoga bermanfaat Alangkah baiknya jika teman-teman ada pertanyaan bolehkan boleh teman-teman boleh tulis di kolom komentar saya akan senang hati untuk menjawabnya terima kasih